Ini ada Ferrari, sebelah sini ada Mercy, dan hampir semua di parkiran orang-orang di sini itu menggunakan mobil maya. Apakah mereka melanggar agama dengan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum Sebenarnya ini bukan sedang pamer harta atau kepemilikan, tetapi yang kami ingin titik adalah pertanyaan sederhana. Apakah seorang Muslim bisa menjadi orang kaya? Apakah seorang Muslim boleh menikmati harta dia, termasuk membeli barang-barang yang mewah? Ini yang butuh jawaban. Kali ini teman-teman sekalian dari Dubai, kami sedang berada di salah satu Kompleks perumahan. Dan di sini tidak asing sekali Anda melihat mobil-mobil mewah. Ini ada Ferrari, sebelah sini ada Mercy. Dan hampir semua di parkiran orang-orang di sini itu menggunakan mobil mewah. Apakah mereka melanggar agama dengan ini? Ibu, itu jawaban. Kita akan jawab teman-teman sekalian dengan Pertanyaan pertama, apakah Islam membolehkan seseorang menjadi orang kaya? Jawabannya sederhana, iya. Bahkan Islam memotivasi para penganutnya untuk menjadi orang yang mampu. Karena agama ini tidak akan pernah luput dari kekayaan. Bahkan kalau kekayaan itu dari sumber yang halal dan dikeluarkan kepada tempat yang benar, maka sesuai dengan sabda Nabi SAW, Ni'ma ma'lu salih biyadi abdis salih. Sebaik-baik harta yang soleh, yang halal, yang banyak, yang mencukupi di tangan orang-orang soleh. Nabi saw bersabda dalam sebuah hadis, In allah yubut taqiyul ganiul kafiy. Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang selalu bertakwa, patuh, kaya, dan juga suka menyembunyikan amal solehnya. Mungkin anda tidak asing mendengar nama Abu Bakar, Abdullah bin Kuhafar radhiyallahu anhu. Uthman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Ubada, Abdurrahman bin Auf, dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain yang kaya raya. Mereka memiliki banyak sekali perkebunan-perkebunan kurma, mereka memiliki banyak sekali barang perniagaan, bahkan pada saat mereka meninggal, gudang-gudang harta mereka dipenuhi dengan warisan yang sangat banyak. Semua itu karena memang Islam tidak melarang seseorang untuk memiliki kekayaan. Juga pernah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sahabat-sahabat Nabi yang miskin lalu mengatakan, Ya Rasulullah Sahabat-sahabat kami yang kaya mengalahkan pahala kami Karena kami sholat, mereka sholat Kami puasa, mereka puasa Tapi mereka punya nilai plus Karena mereka bersedekah dengan harta mereka Maka kata Nabi SAW Kalau gitu amalkan Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33 Selepas sholat Pergilah atau pulanglah sahabat-sahabat miskin ini Kemudian mereka pun mengamalkan itu Selang beberapa waktu mereka kembali lagi dan mengatakan Ya Rasulullah sahabat-sahabat kami yang kaya mendengarkan apa yang anda sampaikan Seakan-akan mereka mengatakan, Ya Rasulullah, ada enggak amalan lain yang bisa mengimbangi sedekah mereka? Apa jawaban Nabi S.A.W? Itu karunia Allah, Allah berikan kepada siapa yang diinginkan. Anda juga tahu dalam Islam, ayat-ayat Al-Quran tentang masalah jihad, perintah jihad itu diikuti dengan بِأَمْوَالِكُمْ وَأَمْفُسِكُمْ Kita disuruh berjihad dengan harta dan juga dengan jiwa. Dan itu lebih afdhal. Ada orang yang cuma bisa menyumbang dengan jiwanya. Dia pergi dengan tenaganya. Ada orang yang bisa menyumbang dengan hartanya. Tapi kalau digabungkan keduanya, maka ini jauh lebih baik tentunya. Anda juga tahu, banyak sekali peluang amal soleh dengan harta yang baik. ya. Seperti misalnya, di saat Anda mendapatkan peluang untuk membangun sebuah masjid misalnya. Bukankah semua orang yang sholat Anda akan panen pahalanya? Dibandingkan Anda cuma ikut sholat di sebuah masjid misalnya. Bukankah Anda bisa dengan harta membangun rumah anak yatim? Banyak sekolah-sekolah dan pesantren, jembatan, fasilitas umum Anda bisa melanjutkan silaturahim membantu orang susah Membayarkan rumah sakit, mungkin orang yang tidak bisa membayarnya Dan sekian banyak yang bisa dilakukan dengan harta yang baik Itu pertanyaan pertama